Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman, ya -teman. eh, teknisi handphone eh, sobat-sobat JP Channel, dimana saja berada ya. Eh, terima kasih atas eh, dukungannya, terima kasih juga atas komentar dan kritik dan sarannya ya, eh, dari kalian. Dan eh, senang rasanya saya bisa memberikan tutorial kembali untuk kesempatan hari ini. Dan untuk video konten kali ini saya akan eh, spesial ya saya akan eh, sediakan untuk eh, kalian eh, khususnya ini khususnya bari, bagi eh, pengguna Oppo A5 SCPH 1909 yang eh, terkendala lupa pola atau lupa password atau lupa sandi ya sama saja ya. Uh, tanpa uh, dongle ya tanpa box tanpa dongle uh, sebelumnya memang uh, saya sudah membuatkan tutorial cara buka pola Oppo a5s hmm. cph1909 namun masih memakai dongle official dan harus memakai uh, remote unlock dan untuk uh, video spesial kali ini saya akan uh, mencoba memberikan tutorial atau tool gratis ya bukan tutorial Uh, tool gratis untuk buka pola Oppo a5s dan mungkin bukan Oppo a5s saja ya uh, Vivo seperti y83 y91 dan masih banyak yang lainnya uh, untuk uh, tool ini eh uh, sudah support ya uh, Huawei juga dan Xiaomi juga nanti akan saya uh, jelaskan dan akan saya apa berikan ya bagaimana cara install Uh, MRT versi 3.19 tanpa dongle ini untuk kalian semuanya eh, namun sebelumnya ya eh uh, sebelum saya coba menjelaskan dan sebelum saya membagikan tutorialnya eh uh, seperti biasa ya, luangkan waktu anda uh, sebentar untuk uh, subscribe channel saya, berikan kritik saran dan komentar, dan jangan lupa untuk uh, menekan gambar loncengnya agar kalian juga bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari saya JP Channel selamanya. Nah, <tuh> dan sebelum saya memulai bagaimana cara install Remi versi 3.19 tanpa dongle ini, dan kebetulan saya nah seperti ini kebetulan saya memakai uh, Windows-nya itu Windows 10 ya Windows 10 64 bit dan untuk Windows 10 saya rasa ada yang namanya Windows Defender seperti ini ya uh, Windows Defender coba kita lihat nah seperti ini ya Windows Defendernya nya uh, apa namanya masih aktif ya masih on semua karena tool ini memang eh uh, tidak cocok ya kalau misalkan uh, dipasang uh, antivirus atau uh, Windows Defender karena akan terbaca ya, akan terbaca error korup ya toolnya. Jadi, sebelum kalian uh, menginstalnya atau sebelum saya menginstalnya, saya akan uh, mematikan dulu yang namanya Windows Defender. Atau, jika kalian PC-nya menggunakan antivirus, silakan disable dulu ya antivirusnya. Nah, seperti ini kita coba apa namanya di off kan dulu ya Windows Defender nya agar nanti proses penginstalan dan proses pengekstrakannya itu berjalan dengan uh, lancar nah uh, Windows Defender sudah off semuanya ya tutup dan ini adalah uh, MRT versi 3.19 tanpa dongle seperti ini untuk yang pertama kita ekstrakan dulu MRT installernya ya seperti ini ya Nah setelah MRT Installer versi 319 arpon dongle ini sudah diekstrak kita coba buka foldernya dan akan uh, ada beberapa file seperti ini ya seperti ini ya Nah seperti ini uh, kembali lagi ya terus kita coba ekstrakan QG nya ya kita ekstrakan dulu QG nya nah akan hasilnya akan uh, seperti ini sebentar kita ekstrak lagi dan nah ini adalah giginya ya baik untuk yang pertama kita buka dulu giginya ya kita buka giginya kita buka giginya terus eh, sebentar nah seperti ini giginya sudah terbuka lalu kita buka lagi eh, MRT installernya ya MRT installernya sebentar nah kita buka atau kita run ya kita run saja kita run. Ya seperti ini nanti interface dari MRT versi 319 tanpa dongle Bentar masih loading ya. Kita tunggu. Ingat jika kalian memasang antivirus silakan disable dulu dan kebetulan saya di sini memakai Windows 10 ya. Jadi ada yang namanya Windows Defender. Nah, seperti ini nanti interface dari hardware ID-nya. Ya. Untuk yang pertama kita kopikan hardware ID-nya ini kita kopikan, copy lalu kita paste di hardware ID seperti ini hardware ID seperti ini. Setelah itu kita klik saja generate, generate dan tunggu nanti serial nomornya akan muncul di sini. Tunggu kita tunggu, tunggu tunggu dan sebentar masih loading ya. Tunggu. Nah, seperti ini nanti serial nomornya sudah muncul, kita blok, kita kopikan lagi dan kita pastekan di registry seperti ini. Nah, setelah itu kita klik klik here to register. Dan ada keterangan successfully registered, thanks for support seperti ini ya. Seperti ini kita klik saja oke. OK. Kita uh, apa namanya? close ya close gg baru kita buka kembali eh, apa namanya MRT versi 319 installer installernya seperti ini dengan run atau eh, kita tunggu ya dia akan eh, apa namanya otomatis akan terbuka sendiri seperti ini ya seperti ini nah seperti ini kita eh, klik saja MRT versi 319 seperti ini nah kita tunggu baik kita tunggu sampai nanti interface MRT versi 319 ini akan uh, keluar atau akan muncul ya akan muncul tunggu tunggu saja sebentar tunggu sabar ya sabar dan uh, proses kesabaran ini uh, akan membuahkan hasil ya akan membuahkan hasil dan MRT versi 3.19 ini sudah support untuk Xiaomi Mi Cloud VRP dan Huawei terus juga uh, support untuk Vivo device ya lupa pola seperti y91 y83 dan y93 ya support dan yang terpenting dan paling utama itu sudah support untuk uh, Oppo a5s CPH1909 apalagi untuk Oppo A71 ya support banget ya Oppo A71 MediaTek dan Oppo A71 Qualcomm kita tunggu ya memang agak lama ya kita tunggu saja sampai eh, apa namanya MRT nya terbuka sendiri nanti Nah uh, apabila nanti ada apa namanya error seperti ini ya MRT dongle not found please make sure USB connect abaikan saja dan klik saja oke OK. klik saja oke OK. nanti uh, interface dari MRT donglenya akan terbuka secara otomatis seperti ini nah seperti ini nanti interface nya ya seperti ini baik kita coba lihat untuk Vivo Vivo uh, semuanya banyak sekali ya tipe-tipenya yang sudah support ya 97, y83, y81s dan y93s ya sama ya. Nah banyak sekali dan untuk Xiaomi juga banyak sekali di sini Xiaomi termasuk Redmi Note 5 ya, Meizu, Meizu, terus Huawei ya dan yang terpenting ini Oppo ah Oppo. Nah di sini Oppo A5s sudah ada. OPPO 5S terus eh, OPPO F3 sama ya OPPO F3 terus eh, OPPO apa lagi nih A83 ya terus OPPO A71 dan untuk OPPO F9 eh saya rasa akan menggunakan eh versinya versi ini sama saja ya versi ini dua A1 atau berapa ya dan ini A71 Qualcomm dan yang terpenting adalah Oppo a5s seperti ini cph1909 lalu bagaimana cara buka pola Oppo buka pola Oppo a5s cph1909 Nah setelah interface dari Oppo uh, interface dari MRT dongle versi 319 nama, uh, dongle ini terbuka seperti ini kita pilih tab menu Oppo kita langsung saja uh, di sini sudah sudah ada ya modelnya Oppo A5s kita klik format unlock dan kita klik start nanti dia akan uh, membaca uh, dan sebelumnya silakan install MediaTek USB uh, USB driver installer ya setelah itu colokan saja uh, Oppo A5s CPH9009 kalian itu ke laptop atau ke PC dan dia akan Uh, langsung terbaca semuanya Jadi kalau misalkan memang kalian masih belum uh, teliti belum mengerti silahkan kalian chat saja ya WhatsApp saya yang sudah saya sediakan di uh, link deskripsi uh, di bawah video ini nah seperti ini ya interface uh, MRT versi 319 tanpa dongle ini selesai dan support untuk Oppo a5s cph 1909 nah itulah kabar uh, gembiranya baik eh uh, hanya itu saja uh, sobat uh, jp channel yang sudah saya terangkan jelaskan ya cara <coughs> atau tool gratis uh, buka pola Oppo a5s cph 1909 MRT versi 319 tanpa dongle ini untuk kesempatan hari ini mudah-mudahan uh, sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kalian ya khususnya pengguna uh, Oppo a5s cph1909 namun uh, tidak terikat pada Oppo a5s saja ya bisa untuk Vivo uh, all device ya uh, untuk uh, Huawei untuk Xiaomi dan untuk, untuk Meizu juga uh, bisa dan uh, jangan lupa ya untuk dukung saya dengan subscribe uh, kalian Uh, jangan lupa juga untuk klik gambar loncengnya agar kalian juga bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari saya JP Channel selamanya baik hanya itu saja sahabat JP Channel teman-teman teknisi handphone terima kasih dan salam